ya bapak Aspera se buah kawu buah kawu rorona tu yana pa spera na bage sarona para kamu bapak bager di salah batur nalon ayu bapak speradei Per anu pagar ngajo ngajo buah karo roro natuyan saro natuy di lima buah karo bapak asper menuju bangun, apa yang ada? Ayo batu Sao yunan Budaya bangasal Ayo paspercen Mangga disuai-suai Kapayun sekedam Bapak supir, anu bater sakapal, ayam adi bayar laguna, ayak punya kau, buah kau meru rona toya, asep anu maloh kue, di sana. Lagu Kumis mis, kau yang ada di mana, kau tepangan helang. Bapak kumis, aduh sayang, adima, kau yang ada lagu yang laju bapak Asperdi. cen Bapak asper beli badan nambah deui laguna